Setiap kita memiliki dua ginjal, masing-masing seukuran kepalan tangan orang dewasa, yang terletak di kedua sisi tulang belakang tepat di bawah tulang rusuk. Meskipun kecil, ginjal melakukan banyak fungsi kompleks dan vital yang menjaga keseimbangan tubuh kita sebagai berikut. Membuang kelebihan cairan, menyaring darah, menyerap kembali zat yang penting bagi tubuh, dan membuang limbah hasil metabolisme mengontrol produksi sel darah merah, membuat vitamin D, melepaskan hormon yang membantu mengatur tekanan darah, membantu mengatur kadar zat tertentu dalam darah seperti kalsium dan potasium. Inilah cara kerja ginjal kita. Darah memasuki ginjal melalui arteri dari jantung, darah dibersihkan dengan melewati jutaan filter atau penyaring kecil, bahan limbah hasil penyaringan darah, melewati ureter dan disimpan di kandung kemih sebagai urin. Darah yang baru dibersihkan kembali ke aliran darah melalui vena. Kandung kemih menjadi penuh dan urin keluar dari tubuh melalui uretra. Sebagai organ vital, ginjal melakukan tugasnya menjaga kelangsungan hidup kita dengan cara menyaring dan mengembalikan cairan ke aliran darah sekitar 200 liter setiap 24 jam. Kira-kira 2 liter cairan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urine, sedangkan sisanya sekitar 198 liter disimpan di dalam tubuh.